Ya, emang ada ya. Terimungkan untuk teman-teman diundur terlebih dahulu Kurang lebih 10 menit dari hari ini sekarang Untuk kegelapan perangkatan Eh, eh, no sé, puse un pequeño gordesto, un gordito, parece que, ahí parece que ronda. ¿Qué más le vamos? Eh. net bincang malam malam malam, gua benar biasa Ramadan berempat di sini. lapangan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sampai pagi, kepada pagi, dan pagi, selamat pagi, selamat yang selamat pagi, dari